Orang yang telah Allah janjikan rezekinya berlimpah Pertama, orang yang selalu bersyukur Kedua, orang yang gemar bersedekah Ketiga, orang yang selalu bersolawat Keempat, orang yang gemar beristighfar Terakhir, orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha